Lapor komandan, situasi saat ini sedang banjir, ketinggian air satu dengkul, izin untuk evakuasi, laporan selesai. Nah, you know. Hai guys, kali ini saya coba untuk mancing di rawa nih. Oke, okay, untuk spotnya seperti ini nih, guys. Airnya hitam sekali. Nah, ya, banyak ikan besar di sini, guys. Wih, mantap sekali, guys. Oke, okay guys, kita langsung coba aja. Wih, kita coba mancing, Wih, kita coba mancing nih, guys. kali lempar nih, guys. Buat kita ada strike ya. Wih, cuma sekali lempar aja nih, guys. Langsung strike, mantap, guys ini kenapa ya guys? warnanya top sekali com e thank A nah, ver, nah, you know. dan gabus guys. Langsung kita bungkus aja guys. Karena kita, kita macing di jauh ya. Jadi kita langsung bungkus aja nih Oke, okay, mantap. Hari pun udah mulai gelap nih guys. Kita mau lanjut pulang dulu. Sampai jumpa lagi di konten saya berikutnya guys.